Sejauh ini, waktu gak pernah salah menempatkan rasa Kitanya aja yang gak sadar Perlahan semua menua Perlahan semuanya memudar Salah satunya, tentang kita Temu terlalu singkat, pergi terlalu hebat Aku belum sempat rindu Tapi kamu harus menghapus alasan kenapa aku harus merindu Dulu kamu jahat Dan itu benar-benar jahat Aku hilang kendali perihal mencintai Kali ini Aku datang Untuk bilang Maaf Tapi tolong Jangan ada sisa Aku mau bahagia dulu sebentar Boleh kan? kamu cukup jadi diri kamu sendiri aja sekarang berubah untuk dirimu jadilah baik untuk dirimu sendiri jangan karena aku aku udah biasa dengan rasa sakit karena aku ini cenderung memikirkan apa-apa yang gak seharusnya aku pikirkan tentang bahagiamu contohnya itu bukan kewajiban aku lagi apa-apa yang baik dariku, tolong dikenang ya. Soalnya, aku belum pernah sebaik ini sama orang. Dulu, aku egois, terlalu memikirkan diriku sendiri untuk bahagia. Tapi semenjak ada kamu, aku baru sadar kalau bahagia sendirian itu nggak cukup, dan setelah kamu pergi. Kayaknya aku lebih baik egois aja Gak apa-apa kali ya Toh orang-orang juga gak peduli Aku lagi bahagia atau enggak Orang-orang ngeliat -orang aku dari senyumku aja Padahal mereka gak tahu, Senyum juga bisa bohong Tapi baiknya memang harus begitu lah. Orang-orang gak perlu tahu aku lagi sedih. Karena itu juga bukan hak mereka buat menghibur. Udahlah. Yang sekiranya gak penting-penting banget. Tinggalin. Sesekali bahagia sendirian. Mungkin lebih baik untuk saat ini. Dan untuk aku. Tolong. Jangan pernah bosan jadi orang baik ya. Walaupun gak terlihat dan gak dilihat, tolong tetap seperti ini ya. Orang baik hanya untuk orang baik. Aku yakin itu. Sementara, aku ingin bahagia dulu sebentar. Nanti kalau sekiranya aku udah siap patah hati lagi, aku kabarin ya. Aku gak serius tentang merindu Karena ternyata Aku lagi merindukan diriku sendiri Kemana nih aku yang dulu bisa tertawa lepas Kok sekarang redup ya Aku benar-benar udah kehilangan sosok aku benar-benar hilang Kata orang Bahagia itu sederhana Kata aku, bahagia itu rumit Mungkin orang-orang hanya ingin melemahkan spekulasi tentang bahagia yang sebenarnya Yang sampai sekarang aku pun bingung Kok susah ya bahagia? Sebentar aja Apa emang jatah bahagia aku udah habis ya? Yang jelas, aku gak pernah bosan jadi orang baik Meskipun orang-orang pada jahat, tapi menurutku itu semuanya hanya tantangan yang harus aku lewati dengan mudah. Dunia butuh orang-orang seperti kita. Tolong jangan berhenti berbuat baik ya, karena itu bisa buat orang lain dan orang di sekitar kita bahagia. Sekarang aku akan diam dan bertanya ke diri sendiri jadi kapan mau mulai bahagia